Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku Di hari minggu Di sore hari gitu ya teman-teman Karena Pagi-pagi sebenarnya aku udah beberes Cuma ya Kalau hari minggu di rumah aku Banyak sekali ya anak-anak pada main gitu di rumah aku jadi aku uh, kedua kalinya beres-beres lagi di sore hari gitu ya teman-teman sebelum lanjut ke videonya aku mau mohon dukungannya ya teman-teman dukung channel aku dengan cara like video komen dan subscribe nya ya teman-teman terima kasih dan aku juga mau sapa-sapa nih teman-teman semua Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga teman-teman semua Diberi kesehatan Dimurahkan ke rezekinya Dilancarkan segala urusannya Amin, amin ya robbal alamin Dan ini aku lanjut ke video ya Aku mau iketin rambut anak aku eh, Anak aku rambutnya udah panjang gitu ya Udah mau melebihi ke mata gitu ya teman-teman belum aku cukur gitu potong maksudnya uh, jadi aku mau iketin dulu dan lanjut ini aku mau nyapu-nyapu ya setelah ini aku mau ngepel gitu dan nanti uh, ke sore harinya gitu ya teman-teman aku mau jalan-jalan gitu jalan-jalan sore keliling kampung aja ya nggak ke mall atau ke pasar ya karena udah sore gitu jadi aku mau lihat matahari terbenam gitu ya di deket kampung aku keliling kampung gitu ikutin terus ya temen-temen jangan di skip-skip dan lanjut ini aku udah ngepel gitu ya temen-temen itu kotor banget ya si keramiknya cuma gak kelihatan ya kalau di kamera jauh dan aku saham, suka hampir dua kali gitu ya bolak balik ngepelnya karena banyak sekali yang nempel-nempel gitu aku ucapkan terima kasih yang udah mau mengklik video aku dan udah mensubscribe dan yang menshare gitu ya teman teman terima kasih banyak teman teman dan ini alhamdulillah ngepelnya udah beres sudah rapi gitu ya teman teman anakku mumpung lagi pada main jadi main di luar aku beres-beres dulu gitu dan ini lanjut aku juga mau mencuci piring ya cucian piring aku udah numpuk banget jadi aku mencuci dulu Oh ya, teman-teman, udah pada beres-beres atau belum? Udah nyuci piringnya. Semoga setelah menonton video aku, teman-teman jadi semangat ya untuk beberes dan nyuci piring atau yang lainnya ya, teman-teman. Karena pekerjaan rumah tuh sebenarnya menonton ya, itu-itu aja. Cuma kalau nggak dikerjain ya akan lebih menumpuk lagi ya teman-teman pekerjaannya. Ayo semangat ya teman-teman. Oh ya teman-teman aku juga mau ucapin terima kasih banyak nih. Alhamdulillah video aku sudah mulai berkembang ya teman-teman. Walaupun sedikit demi sedikit alhamdulillah ya yang menontonnya Udah agak naik ya? Hmm, udah agak di atas 100 gitu Dan alhamdulillah nih lanjut ke videonya Ini aku lagi bersih-bersih wastafelnya ya teman-teman Udah aku bersihin gitu dan ini lanjut pas eh, jam 5 sore ya Aku mau jalan-jalan gitu bareng keluarga aku Aku mau lihat matahari terbenam gitu ya Di tempat pesawahan gitu Dan ini kampung aku tuh diapit dua desa gitu ya Perbatasan dengan desa Cibatu dan Limbangan gitu ya sedangkan desa aku suka merang gitu ya teman-teman jadi aku deket gitu ya kalau mau ke desa Cibatu desa Limbangan itu berdekatan banget karena tempat aku tuh emang berbatasan gitu ya teman-teman dan ini lanjut kan aku udah beli tahu bulat gitu ya teman-teman buat ngemil nanti pas aku duduk-duduk di sawah gitu dan ini udah nyampe ya di tempat aku nongkrong gitu ya di sini tuh tempat permainan anak-anak ya main gitu ya per tongkrongan gitu untuk anak-anak muda juga pada main di sini ya waktu aku kecil juga aku sering kesini ya lari gitu dan itu ada gunung itu ada adalah kampung aku ya di dekat kampung aku gitu jadi kesini tuh deket gitu ya bisa 10 menit nyampe dan ini pemandangannya indah banget ya sambil makan-makan lihat orang-orang lewat gitu dan alhamdulillah cuacanya lagi bagus banget nih cerah gitu dan mataharinya sangat cantik ya sangat eh, menyorot ke kamera ya jadi agak silau gitu dan itu ada pasar limbangan ya teman-teman situ dan ini sawahnya udah mulai mau panen nih kayaknya dan ini banyak anak-anak ada bermain sepeda ya, karena jalannya tuh suka sepi di sini ya teman-teman ramai kayak di jalan gede yang deket kampung aku Dan itu adalah gunung harumannya teman-teman, cantik banget Ini gunung yang besar banget, suka kelihatan ya ke rumah aku juga Dan itu awannya sangat bagus ya, kayak orang yang lagi berdoa gitu Oke teman-teman sampai di sini dulu untuk video kali ini terima kasih yang telah menonton jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.